gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas ok patul ok patul bama Eh Hujan lah. Rotek kena Eh. Ih, kemarak kan. Ana, Ana, tiutu. Tu, ratus. Kau tapi begigi lemak. Halo, guys. Halo. Lama met kau. Itu nak ngapo hari ini Ai ha? nak nginai. Hah? Anai. Nak beli nai. Bisa, jadi hari ini Jumat di nikah ya nikah ya? yang ke berapa, cuman dua. Dua, kan? dua. Siapa? Anak jodohnya? Jum? ayah, ayah, ayah, ayah, bukan ayah, siapa namanya? ayah, ayah, jodoh ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, dan anak anak di utuh atau begitulah Jumadi berbicara laporkan kejadian hari ini Jumadi benar-benar Lah, hujan lah Perkenalkan, perkenalkan. dulu. Ulangi. Assalamualaikum hai, hai, hai, hai, hai, hai, saya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Saya hai, hai, hai, hai, hai, Jabatan apa? Jabatan? Jabatan itu, jabatan waiters. Oh, <laughs> <laughs> panitia pan, eh, ya, ketua ketua-ketua muda mudi oh, muda mudi barat, ya, sekarang lagi mengajak mengadakan acara binai Hmm, tutup burung nengkuk benar. Ya, ya. itu nengko itu apa? itu mainan pecah balon. Dalamnya ada hadiah, itu Siapa pecah dapat hadiah, jadi, Oh, itu. tadi bermain-main, atau tahu orang itu? lucu itu ada. itu, oh, ya. ya. ya, ya, ya. Itu ya. Bukan men Pecahkan balok dapat jodoh itu. Tidak, bukan salah lagi itu ada. Iya, dapat dapat dondo itu ada. Iya iya. Jadi jabatan kau nih sebagai ketua sekarang Taruna. Iya iya iya. Iya. Oh no. Jadi, iya bahasa Inggrisnya itu. Ya? Oh iyo. Iyo, iya iya iyo, iya. Nama iya. <laughs> <Memang, laughs> ngapu selama itu sekarang Taruna tak aktif itu Bukan tak aktif, be. memang budak tidak kalah gerak. Oh iya hidup-hidup ah, oh. hidup-hidup hmm. aktif <laughs> tapi aktif apa itu ada mandi grup ya itu proses kulit ibu maur conteng biru ya itulah budak itu banyak-banyak koni olah malu itu <laughs> nah hmm. lah, ibarat kata itu hal positif lah itu ada hal yang membuang waktu tu, dah, lah, itu dah yeah. jorlah itu nah hmm iya itulah pokoknya saya mau ngembangkan ini lagi Ya. Iya Saran-saran iya. untuk pemuda-pemudi peraman. Saranku baik koyo ya. untuk -budi, pemuda budi pemuda-pemudi peraman Timur Nus Peraman Barat. Pokoknya harus kita tarikan namanya kegiatan peraman itu hmm. ada. Acara Acara-acara ini kita kita itu kan, kita rami kan aja. Hmm. Karena, hmm. aja. Hmm, <laughs> jangan kita kita hilangkan itu kan pemberian di peraman ini kita hilang Iya nggak enak pokoknya jinga orang. Kita dicamatan oh, iya, tapi tepi gitu iya, iya. kan? Iya. cak mana jadinya kata tentang tetangga nanti kan? Iya. Iya itu aja ya aku aku bicara. Iya. Aku mau mau. Pokoknya mana tersinggung, jangan ngari aku ngari Jul. Oh, <laughs> <laughs> eh, aku upload video gini, kamu tersinggung iya. ngari Jul. Iya, jangan ambil hati ay. Jangan ambil hati. Iya, ay. pokoknya harapanku ke depan, semoga KTI Payarman Timur, Pakem, Barat uh, tetap maju. Maju. Ya. Maju, jangan iya. mundur. Maju, ya. hmm, kita kecamatan. Ya? Oh iya benar benar benar. Jangan, jangan kendor. Iya jangan gendor. Pokoknya ah. ramekan ramekan Ada acara apa ke Iya, kan. itu aja. Udah. Bukannya buat um, acara? Acara apa? Apa ya, sih? Acara apa? Misalnya mesin-mesin kan jalan, apa mesin-mesin kan god? Ya, itu bagus. Eh, itu. itu bagus. Ya, itu ya. nah. Tapi apa? Di sini, purana, di sini ba banyak yang nggak mau gerak. <laughs> oh Bukan? iya. Ya, jadi mereka itu sudah sibuk. Kalau aku basing. jujur ya, nanggari aku tuh apa? Ini. Nah ada duitnya, baik Ayo. Nah. Bener nah ada duitnya baru gala ayo ayo lah budak nih perang -perang. mati pergi ya iya orang, -orang di di sudah baik mati nah, maju mundur-mundur maju mundur maju -maju. mundur nah, pokoknya okay. <tuk> Nah cerita kau ya. pokoknya men masalah gari aku Aku kan tijul lagi. Iya, Aku kan. Gitu, bulan berapa bapak? Biar kami datang kan alumni Madrasah Aliyah kan? Insya Allah bulan satu bang. Bulan satu? Iya. Bulan satu. Dua ribu dulu. Dua dua. Insya Allah ya. ya. Doa KB Coronanya sa dengan San. Asnawi. itu ya. masih inisial ya. Ini jadi ya. kami <laughs> tidak akan mengungkapkan di sini. Ya. Dikarenakan nanti anda ketikat laju tak jadi dia. Kalau ya. dapat kok ada terlalu enggak? Papa ilmu kita aku satu Ketua dua itu gak ada pak bayar aman, kembang. Aku tuh, aku harap kasih ibarat khususnya kita maju, kita kembangkan. Apa-apa, yang ada di ini. tujuh oh, Agustus sudah mau dekat ini ya, rasa kan? aku mainan zaman dulu, ilang. Ilang Ekaran, betegalit, betegalit. Iyo, pokoknya main hilang, Ekaran, <tuk> ya? ya. hilang, hilang, hilang. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, tuh? pokoknya benar, -benar daunnya daun hilang semua hmm, yang pokoknya permainan tradisional iya pokoknya ilang. permainan tradisional yang ada di perang zaman dulu hilang semua kenyak kalah sama mainan tiktok ah. dulu kan kita sering di prank pocong-pocong ah. iya sekarang gak ada lagi Ah, lagi. Nah, Oke, okay. nah, okay. <laughs> mantap. Ah, kami lagi live. Live play, play. Ini ya, selain <laughs> ya, usul. Tidak ada dulu, telah nah. menyampaikan sesuatu yang... Tolong, untuk uh, rekan sekalian dari Pak <tuk> sampai Merauke, tolong jangan lupa di subscribe. <laughs> <laughs> jangan lupa di subscribe, <tuk> okay. like, dan komen. Oh, iya. Channel ini. Oh, channel ini. Oh, ya. dia, dia belum tahu channel ya, sudah ada berapa. Aku nak bertanya yang sering terjadi di masa apa jamana, jamana. di Payaraman ya masalah sampah oh. banyak nian di... sarap ya apa nah, sarap jalan, Jepang, jalan, jalan eh. kuning ya jalan Jepangnya jalan Jepang, oh. jalan, Jepang. Oh. jalan apa jalan Marauke ah. hmm. ya, jembatan gini, kuning ya, gini ya kita kan eh, gimana ya Yang namanya kebersihan itu kan ada sebagian dari iman kan hmm. kalau kita bersih enak dipandangkan hmm. apalagi kita sebagai kecamatan harus memberikan hmm. contoh Oh, untuk cabang-cabang kecamatan kan, pokoknya hmm. kita bersih. Ya, Jadi iya. maksud saya kalau nggak bisa kerja satu, ya kerja kelompok. Ayo ya, nah, Apa mantap. kita uh, mengumpulkan panitia satu atau dua orang tiga orang kan? Ya. Itu hmm. aja. Itu ya? Iya itu aja. Ya. Saya, iya gimana? Agak miris gitu loh. Ya, hmm. Iya <laughs> iya. agak miris gitu loh. menumpuk banget. <laughs> iya di jalan tuh nggak enak, baunya tuh berhak. <laughs> baunya itu ya <berham, laughs> segala macam macam penyakit tuh nih karena semuanya dianya iya bergelumul sana biarakan yang berurusan kan ini kau lainnya yauze oke itulah penyampaian bapak Jul jadi penghibur malam ini di sini ya iya sebagai panik, MC ya MC MC MC itu apa Nanti kami akan mau bikin film pendek dengan Jul. Nama filmnya Jul tersesat di hutan. Iya, iya, iya, iya, Tarzan. Boleh boleh boleh boleh. iya, iya, ganteng iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya. iya, iya, iya, Oke, okay, Bapak. Ya, oke. Eza? Sebagai apa Bapak Eza? Ini? Sebagai apa? Tidak sebagai apa, Pak. Hmm. Ini Bapak Eza ini kalau senyum tiu tidak terlalu manis, cuman kalau depan kamera manis Bapak. Saran-saran. Ah yang baju hijau oh, hijau nah